Kali ini kita akan nge Jembatan 3 Batam Barelang kawan-kawan. Cuman kita tahu Jembatan 3 tidak setenar Jembatan Satu sebagai ikon pariwisata Kota Batam. Cuman Jembatan 3 ini wajib kita vlog kawan-kawan, Jembatan 3 Barelang Batam. Eh, tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, comment and share. Subscribe, like, comment and share kawan-kawan. Kita akan nge sampai lintas. Jembatan 3, itu dia kawan-kawan Jembatan 3, Batam Barelang Samuel Senipan, YouTube Channel Kawan-kawan, ini adalah penampakan jembatan 3 Batam Barelang dari bawah, dari laut diambil kawan-kawan. Sangat indah, sangat mengagumkan dengan konstruksi yang kokoh kawan-kawan. Semasa pemerintahan BC Habibie dibangun kawan-kawan. Kita ketahui di Batam terdiri dari 6 jembatan. Mulai dari 1 sampai 6, tapi yang paling elit adalah jembatan 1 Barilang Batam yang terkenal sebagai ikon wisata pariwisata Kota Batam. Kamu saya di Baru Youtube Channel.